Whoa. Oh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala wa man yudlil fala Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah walahul mulk Wahu ala kulli shay'in qadir Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim Ala abdika wa rasulika Habibuna al-Mustafa salallahu alaihi Wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ayyuhal muslimun. Usikum wa iya ya faqad fazal Qala Allahu ta'ala fi Ya ayyuhallazina amanuttaqullaha haqqa tukatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhallazina amanuttaqullaha wa kulu kawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yagfir lakum zunubakum وَمَنْ يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا Saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian Marilah kita sama-sama Menikatkan amalan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa lebih-lebih lagi kita sekarang sedang berada di pintu Ramadhan nah. Mudah-mudahan dengan kita Selalu muhasabah diri kita Selalu kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan memperbanyakkan amalan takwa kita kepada Allah Kita akan menjadi hamba Allah yang diredainya Dan kita akan mendapat. Kurniaan Daripada Allah Dengan nikmat-nikmat Bermacam-macam Yang kita tidak mampu untuk menghitungkannya Saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian Bulan Syakban adalah Bulan Yang penuh dengan Rahmat Yang penuh dengan Rahmat nafahat gelombang rahmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala Bulan yang mana Allah buka peluang untuk kita memperbanyakkan Amalan ta'at kita kepada Allah Kerana bulan ini adalah bulan untuk kita menyiapkan diri Supaya kita penuh dengan latihan-latihan Agar kita dapat Menyambut kedatangan bulan Ramadan Dengan tidak ada perasaan lesu dan letih ya. Kerana kalau kita tidak membuat persiapan lebih awal Dengan amalan-amalan Yang boleh menghilangkan Kealfaan kita Kelalaian kita Maka kita akan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan semangat yang tinggi yang boleh kita mencapaikan kepada kebajikan-kebajikan yang berlipat ganda di bulan Ramadan. Saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Usamah bin Zid radhiyallahu anhu Aku tak pernah melihat kamu wahai Rasulullah Berpuasa sunat Banyak pada bulan ini daripada bulan-bulan yang lain Kecuali aku lihat kamu pada bulan sya'ban ini terlalu banyak berpuasa Ma'araka Yasumu Min syahrin min minasyuhur Ma'araka fi syaban nah. Aku tak pernah Lihat kamu Berpuasa sunat Daripada bulan-bulan lain Sebagaimana aku lihat kamu Berpuasa pada bulan syaban Rasulullah menjawab Zaka syahrun yufalu An-nasu'anhu Dia kata Itulah bulan yang Kebanyakan manusia Lupa dan lalai daripadanya Kenapa? Baina Rejab wa Sha'ban Kerana bulan ini Yaduk di antara bulan Rejab Dan bulan Sha'ban nah. Semasa bulan Rejab dulu Kerana salah satu daripada bulan haram Maka Manusia Begitu buat Amal kebajikan Puasa dan sebagainya kerana itu adalah satu bulan haram. Tapi apabila masuk pada bulan Syaban mereka sedang melihat di bulan depan ialah bulan ramadhan. Karena bulan ramadhan tak boleh nak makan. Nah. Bulan yang kita difardukan puasa, maka bulan ini kita asyik nah lupa kepada kebajikan yang Allah kurniakan kepada kita. Karena bulan ini orang-orang lupa banyak. Rasulullah katanya wa huwa syahrun yurfa'u al a'mal ila rabbil alamin bulan ini adalah bulan yang diangkatkan segala amalan kita kepada Tuhan sekalian alam semesta alam fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'imun aku cukup suka dia kata kalaulah diangkatkan amalan aku ni dalam keadaan aku sedang berpuasa Ternyata pada hadis ini, amalan yang dilakukan yang paling banyak yang dilakukan oleh Rasulullah adalah puasa. karena puasa ni boleh menjauhkan sifat kelalaian, sifat lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena orang lupa ni diganggu oleh syaitan. Nah, dalam Surah Al-Kahfi. Nabi Yusha alaihi salam dia kata wa ma ansanihi illa syaitan an azkura tidak melupakan aku di tempat yang kamu janjikan supaya aku ayat padamu kalau ikat tersebut daripada bekah aku ni malaikat syaitan yang wilupa aku dia kata apabila dia pergi bertemung di antara dua Bahrain tu Nabi Musa kata kalau di situ ikat tu bag mengayat aku di situlah Nabi Khaitid dia kata Waktu Nabi, Nabi, Nabi Yusuf kata dilupu. Wama ansanihi ilah syaitan. An azkurahdekan tidak melupakan aku kecuali syaitan yang melupakan aku supaya aku ingat kepada kamu. Nah, jadi perkara yang melupakan manusia, melalaikan manusia ni adalah syaitan. Maka untuk kita nak menjauhkan daripada gangguan syaitan supaya kita jangan lupa kepada Allah. Kita kena banyak beribadat Pada bulan yang Nabi kata Kebanyakan manusia ni Lupa Nah, Dalam keadaan lupa Oleh itu Amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi SAW Yang paling banyak Sabit daripada hadis yang saya baca tadi Dan hadis-hadis lain Adalah Amalan posa Nah, kerana posa ni Kalau kita tak rayak ke Korea Kita tak tahu sebab dalam diri kita ni ada syaita al-khanas khanas, nah. khanas kulak min syarril waswasil khanas khanas ni syaita yang duduk bercakung di atas hati manusia dalam diri kita khanas ni dia tidur apabila kita ingat kepada Allah buat kita lupa kepada Allah dia ganggu kita, buat kita lupa nah, maka kita pada bulan ni ni, kita banyak Buat benda yang lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sedangkan kelebihan bulan ini Nabi katanya Boleh yang diakadkan segala amalan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka Nabi kata Aku lebih suka supaya amalan aku ini Diakad ketika aku berpuasa nah. Saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian maka hadis yang saya baca tadi Ternyatanya Nabi Berpuasa banyak Yang kedua As-salafus-salih Orang-orang as-salafus-salih Yang terdahulu Dia banyak Mengerjakan amalan-amalan Yang boleh menghilangkan Kelalaian dia daripada Dunia, ganggu dunia Apabila masuk Bulan syabat As-salafus-salih yang menumpukan masa dia kepada mas'ahif, kepada Al-Quran dan membacanya. Dan kalau dia sebagai seorang kaya, dia keluar zakat. Untuk nak membantu kepada orang-orang fakir miskin Supaya dia dapat menyambut kedatangan Ramadan dengan hati yang begitu gembira. Nah. Dan dia tinggal habis segala gangguan-gangguan dunia. Kerana dunia ni yang mengganggukan faman mataul hayatid dunya illa qalil dia kata keseronokan dunia ni hanya sekejap saja nah oleh itu as-salafus soleh dia buang ganggu habis ganggu-ganggu dunia ni dan dia menumpukan untuk menyambutkan kedatangan bulan Ramadan dengan banyak berzikir bersolat semaya nah terutamo sekali di waktu di antara maghrib dan isyak Waktu maghrib dan isya ni waktu sibuk juga, waktu yang manusia lupa. Kadang-kadang kita dah ingat nak klik market, nah. Tapi as-salafus saleh dihidup masa tu, tu dengan semaya sunat, nah tu. Maka tempat-tempat yang melalaikan kita hot lebih nyata sekali ialah di pasar-pasar, nah. Orang ni kalau bila masuk dalam nak ya tak ada kira hak lain dah nak ikan belian nak barang nak klik market dumah. Tapi Nabi dia menggalakkan supaya kepada supaya kita waktu kita masuk dalam dalam nak dalam pasar-pasar jual beli belah kat ni supaya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala kerana tempat tu tempat yang disuka oleh syaitan. Maka nabi mengajar kita supaya bacanya man siapa-siapa yang masuk ke dalam pasar dalam nak hendaklah dia berkata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Lahul lahul lahul mulk la bi baca banyak ini kan? doa yang kita selalu udah baca selepas sembahyang cuma tambah sikit ya bi in doa ini ni yang kita baca selalu lepas maya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wahu ala kulli sya'in Nah, yang pentingnya kita nak zikir banyak kerana doa ni Nabi katanya ditulihkan bagi dia beribu-ribu kebajikan katabalahu alfu alfu hasanah wa mahalahu alfu alfu hasanah Wa raf' alahu alfu alfu derajah. Nah, dituleh kepada kita beribu-ribu kebajikan dan diampunkan beribu-ribu kejahatan dan diakarkan kita beribu-ribu darjat Nah, ini adalah janji Allah subhanahuwataala kepada umat Nabi Muhammad supaya kita jangan duduk dalam keadaan lalai. Lebih-lebih lagi Dunia sekarang ni membuatkan kita lalai. Nah. Dunia ini membuatkan kita ni lupa kepada Allah Subhanahu Wa lupa kepada diri kita, lupa kepada nasib kita di masa depan. Apabila lupa, nah, membuatkan hati kita tidak menumpukan kepada agama, pandangan kita juga tidak menumpukan kepada penglihatan-penglihatan yang boleh menggerakkan hati kita. Begitu juga pendengaran kita. Telinga kita kita tak tahu apa nak dengar benda-benda hak -benda yang boleh menyucikan hati kita. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia kata, ramai di kalangan manusia dan jin yang aku penuhkan di dalam neraka jahanam kerana dia hati dia tidak mahu kepada ajaran agama, telinga dia juga tidak mahu dengar ajaran agama, mata dia juga tidak mau melihat kepada ajaran tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf Walakad <tuh> zara'na <-tuh> li jahannama kasiran minal jinni wal ins lahum kulubun la yafkahu nabiha walahum a'yunun la yubsiru nabiha walahum azanun la yasma'u nabiha ulaiq kall an demi sesungguhnya kata Allah, Aku akan penuhkan neraka jahanam ramai di kalangan manusia dan jin. Manusia macam mana Allah katanya Manusia yang aku berikan kepada mereka itu hati Tapi hati dia tidak mau memahami agama ya. Manusia yang aku berikan kepada dia penglihatan Tapi penglihatan dia itu tidak mau melihat kepada tanda-tanda kebesaranku ya. Tanda kebesaran Allah ni Dua, tanda yang kita dapat lihat dengan mata kita dan tanda yang kita dapat lihat dengan hati kita. Nah. Dan aku berikan kepada dia telinga, tapi telinga tidak mau mendengar ayat-ayat aku. Nah. Maka Allah katanya, orang ini diumpamakan binatang. Ula'iqa kal'an'am. Dibandingkan manusia yang Allah beri hati, tapi hati tak mau memahami agama, beri telinga telinga tak sedengar ajaran agama beri mata mata tak leh tak mau lihat kitab-kitab Allah orang okay, macam ni ni Allah kata seperti binatang balhum adall bahkan lebih sesat daripada binatang penyakit dia ulaika humul penyakitnya penyakit lalai lupa kepada diri dia yak dan lupa kepada tugas dia lupa kepada nak dia hari akhir dia ialah hari akhirat lupa kepada mati lupa kepada amalan tanggungjawab dia nah sedangkan kita ni diberi tanggungjawab setelah kita berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah akan persoalkan segala-galanya nah segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita Allah akan tanya satu-satu nah Wa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im Aku akan tanya tentang nikmat-nikmat yang aku beri kepada kamu esok ini pada hari akhirat. Nah, hari kiamat. Wa kifuhum innahum Tahan mereka ini. Sesungguhnya mereka ini aku akan tanya dia. Nah. Oleh itu untuk kita jangan lupa kepada hidup kita ni kita kena banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala lebih-lebih lagi pada bulan Syaaban ni kerana bulan Syaaban ni adalah bulan untuk kita menyiapkan diri melatihkan diri untuk nak terima keberkatan di bulan Ramadhan. Nah. Kalau kita tidak menyiapkan diri pada hari ini dengan bertobatlah daripada segala dosa, nah wa anibu ila rabbikum wa azab summa la kembali kepada Tuhan kamu dan serahkanlah diri kamu kepadanya sebelum didatangkan azab setelah datang azab kamu tidak akan dapat pertolongan daripada siapapun nah oleh itu Sebelum daripada kita nak terima Ramadan ni kita kena bersih hati kita, bersih segala-gala dosa-dosa kita kerana manusia ni di for di di apa dilahir di jadi di ciptakan berlumuran dengan dosa. Nah, maka sebaik-baik manusia yang berdosa ni ialah orang yang insaf dan muhasabah dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Cinta kepada dunia ni boleh kita lupakan kepada hari akhirat. Nah. Oleh itu pada bulan Syaaban ni juga ada satu malam yang dinamakan malam Nispu Syaaban. Nah. Malam Nispu Syaaban ni adalah malam yang Allah subhanahu wa ta'ala Sabit dalam Quran dia kata Yattali'u Yattali'u Allahu ila khalqihi Fi laylatin nisfi Min sya'ban Fayaghfiru li jami'i khalqihi Illa musyrikin limushrikin Aumushahin nah. Pada bulan sya'ban ni Ada satu mala Yang dinamakan mala Nisfu sya'ban nah. Ya Mala ningning Allah akan melihat Keadaan hamba dia Nah Sabik dalam hadis lain dia katanya Allah akan turun Setiap malam Pada langit dunia Dan dia bertanya Siapakah yang sedang duduk minta kepada dia Dia akan beri Siapakah duduk minta ampun kepada dia Dia akan memberi pengampunan Nah Siapakah yang yasaluni yang minta pada dia dia akan beri. Nah. Itu pada pada ketika suluslai minal lain. Nah. Maka pada buat malam Isfu Syaaban ni Allah sedang melihat hamba dia kerana malam Isfu Syaaban ni, sya ni malam barakah, malam yang digalakkan supaya kita banyak berdoa dan beramal qiyamul Lil dan sebagainya supaya kita diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dah tengok tu buat apa. Allah kata fa Allah akan ampun semua makhluk dia. Nah. Kecuali dua saja, illa limusyrikin aw mushahin. Dua gulungan saja yang tidak akan diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satunya orang yang ada pegangan syirik dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Syirik ni bukan nanti kita hidup sembah berhala. Kita minta selain daripada Allah. Minta kepada makhluk-makhluk yang kita agak dia saat ni tu boleh tolong kita. Nah, Maka itu adalah syirik. Dan dosa syirik ni tidak akan diampun oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan ampun dosa orang okay, yang syirik dengan Allah dan dosa-dosa lain Allah akan ampun kepada siapa saja yang dia kehendaki pertama nah dosa syirik menghilangkan Agama. Dan dosa musyahin. Musyahin ni berkelahi di antara saudara dia. Dendam di atas perbuatan saudara dia. Nah, Sedangkan di dalam Islam ni. Diharamkan manusia ni. Berkelahi. Tidak bertegur di antara satu sama lain Lebih pada tiga hari. Nah, Sebab Islam ni. Dia suruh kita ni. Jadi saudara. Nah. Innamal mu'minuna ikhwah nah fa aslihu bain nah kita ni adalah saudara kalau kita ada kelahi dia suruh islah nah suruh perbaikan di antara kita kerana berkelahi ni menyebabkan Allah tidak akan ampun dosa kita apabila kita, Allah tak ampun dosa kita diharam masuk syurga nah sebab orang yang banyak dosa ni tidak boleh masuk syurga nah Okey, okey po, okey mutakin adalah ahli syurga. Innal mutakin, innal mutakinah fi jannah tingwauyun. Okey mutakin ini orang yang tak ada dosa. Nah. Yang membuat persiapan untuk nak pergi selepas mati itu okey mutakin. Nah. Jadi kita disuruh supaya menyelesaikan segala hak-hak kita baik dengan Allah. Atau dengan sesama manusia Sebelum daripada kita Menghambus napah kita terakhir Nah Kerana kita Dijanji oleh Allah Subhanahu SWT Syurga Yang penuh dengan mata air Nah Penuh mata air Dalam syurga ni ada Empat mata air Mata air daripada air Yang jernih sedaknya Yang tidak berubah mata, Tidak berubah hasilnya Air daripada Susu Nah Yang lazat minumannya air daripada khamar yang tidak mabuk nah yang sedap diminumnya dan air daripada madu nah yang bersih nah sebagaimana yang disebut di dalam surah Muhammad nah oleh itu nah kita hendaklah berlomba-lomba untuk mencapaikan ke apa kelebihan bulan Syakban ini supaya kita tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu pada bulan Ramadan yang lagi akan datang yang tak berapa hari lagi Dan hari ini boleh jadi hari yang ke-10 Nah, daripada bulan Syakban Oleh itu, nah Marilah kita sama-sama muhasabah Membuat persiapan diri kita Kalau kita ada salah silat dengan saudara kita adalah kita maafkan Nah, kalau kita ada hutir dengan Allah Subhanahu SWT adalah kita bayarkan kalau kita ada puasa hendaklah kita puasa, kalau kita ada salah dengan manusia hendaklah kita mohon kemaafan Mudah-mudahan dengan niat kita yang baik ini nah dan Allah akan kurniakan keberkatan kepada hidup kita. Aku lu kauli wa astaghfirullah li wa lakum huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wahdah, wa nasara abdah, wa azajundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faya ibadallah hadis yang saya baca tadi, Nabi katanya bulaning adalah bule yang diakadkan segala amalan kita. Dan Nabi kata aku lebih suka supaya amalan aku ni diakad waktu aku sedang berpuasa. Masalah akad amalan ini dalam surah Fatih, dia kata, Ilaihi yas'adul kalimut nah. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala, segala ucapan-ucapan baik. Ucapan baik ini, bacaan kita, bacaan Al-Quran kita, kalimah la ilaha illallah kita, buat baik kepada manusia ini, dimasukkan kalimat kalimut tayyib. Diakad ilaihi kepada Allah segala amalan-amalan kita akan diakad kepada Allah. Wal amalus soleh yar dan amal solehlah yang akan mengakakkannya. Oleh itu pada bulan ini Allah akan akad segala amalan kita tahun ni. Dalam setahun tu Allah kui segala amalan kita yang akan naik kepada Allah. Maka mudah-mudahan Amalan-amalan yang kita lakuni daripada amalan-amalan salah yang akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang diangkat oleh malaikat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan, hak amalan mingguan. Nah, mingguan ni seperti kita puasa pada hari Isnin dan hari Khamis. Nabi kata, aku puasa hari Isnin adalah hari, hari lahirku, hari Khamis, hari diangkat amalan dan hari setiap hari nah Allah aka amalan Sebagai sabit dalam hadis dia katanya yataaqabu nafikum malaikatum billail wa malaikatum binnahar mengiringi kita ni nah di kalangan kita ni malaikat duduk iring kita malaikat haulit malam dan malaikat haulit tengah hari dia jaga kita wa yastami'una fi solatis subhi wa solatil asri dan malaikat dua ni ni yang akan berhimpun pada waktu semaya subuh dan semaya asar dan dia akan ya'ruju. al allazi batu fiikum dan hak duk jaga malam yang akan naik nah menghadap Allah Subhanahu wa taala dan Allah tanya dia wa huwa a'lamu bihim kaifa tarattum ibadimu tinggal hamba kunu hamba ku buat dia katanya fa yaqulu tarak nahum wa hum nah aku tinggal dia tu dia sedang duduk semayil sebab tulah kita dengar dalam surah al-isra dia katanya wa qur'an al-fajri kana mashhuda nah baca quran di waktu subuh tu disaksikan oleh malaikat nah bab tulah pada waktu subuh ni kalau kita jadi tik email lah baca we panjang-panjang jangan baca we pendek-pendek pada masa tu tu malaikat duk tengok kita dan dia akan menghadap Allah duk raingan ha kita nah jangan kita Allah malaikat naik raingan kita kita duk tidur tak ada tersemaya dak nah atas. sebab Allah katanya tarattu fiikum da ta tarakna hum wa hum yusallu aku tinggal dia dia sedang duk semaya nah wa qur'an al fajri ka animas masyhuda hok tu malaikat hok ah, duk jaga lek malam ya naik menghadap Allah waktu subuh dan hak yang duduk jaga tengah hari yang akan mengadap Allah naik pada waktu asar nah iaitu kasliyah tu nah hak tu hak hak hari nah tu. oleh itu kita ni kena duduk dalam keadaan sedar so -mur. jangan kita tidur nah wi yaqazah sama so pastu nak yaqazah ni nak jaga ni kena jaga hati nah jangan buka jaga mata kalau jaga mata saja hati tak jaga tak jadi juga nah pastu nak wihida hati ni kena banyak baca Quran nah Ala bi zikrillah Bukankah dengan kita banyak baca Quran hati kita jadi tenang? Nah. Hati kita tenang ni kerana Allah kurniakan sakinah. Nah. Wa huwal ladzi anzalas sakinata fi qulubil imanan ma'a imanihim. Dialah yang menurunkan as-sakinah ketenangan tu. Ke dalam hati orang mu'min ni. Supaya bertambah email dengan email. Hado, email kita ni. Boleh korek. Apabila kita lupa kepada Allah. Kita tak banyak berzikir. Sebab itulah. Disuruh kita jadi wirik harian ni. Supaya kita banyak baca Quran. Pagi dapat peti. Supaya syaitan tidak ganggu kita. Inna Allah <Suluh> wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhal lazina amanu. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma wufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahyai minhum wal amwat Allahumma arinal al haqqa haqqa warzuknat tiba'ah wa arinal al -batil al batila al-batila warzuknat Rabbana 'alayka tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lana kunanna minal khasirin. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa kina azabannar ibadallah inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i zil kurba. Wa yanha'anil fahsyai wal munkar wal bagh ya زوكمل أنكم تذكرون، فاذكروا الله يذكروكم، ala على yazidkum يزدكم، ولا ذكروا الله أكبر، والله يعلم ما تسعون